hentikan sementara proses pemilu ini hentikan ya supaya muncul pemimpin yang dengan ratusan triliun modalnya ini lahir pemimpin yang benar gitu loh bukan pemimpin-pemimpin kardus ya Kale, apa kota kardus itu kardus digembokkan blow on minta ampun. negara negara tidak hadir apa kalau bicara negara sudah kami rakyat harus ada pemerintah harus ada satu sistem Bila, satu sistem kalau mau nyebut nggak benar itu pemerintah yang nggak benar itu pemerintah banyaknya gitu loh nah pemerintah tidak mengerjakan kewajibannya untuk mengurus hak rakyat itu yang yang Betul. yang yang perlu disampaikan oleh KPU terhadap 16 partai yang tidak lolos eh, sebagai peserta pemilu tahun 2024 nah kan tahapannya ini sampai Desember 2022 sudah selesai. Tentunya masih ada range itu sampai Februari 20, 2023. Sehingga seharusnya KPU masih memberi kesempatan kepada 16 partai yang benahi, yang uh, akan ikut menjadi peserta pemilu. Artinya range waktu Februari ini mereka yang 16 partai aja suruh benahi. Ini yang namanya benar-benar uh, kita per terhadap uh, satu lembaga dan tidak ada kekhawatiran bahwa uh, pemilu ini akan uh, berlaku curang atau apa. Tapi kita benar-benar kita demokratis di Indonesia itu dijalankan secara baik dan benar. Pada hukum? Nah, nah, sebagai advokat memang sebagai penegak hukum menurut undang-undang advokat, pasal 5 penegak hukum itu sering saya sampaikan juga itu kan, selain hakim, Cersa. jaksa, polisi, juga advokat. Jadi kita sebagai penegak hukum plus peran serta masyarakat. Monitoring atau memantau atau menganalisis tentang partai-partai. Ya, bukan kita e, memprotes tentang ketentuan yang sudah berlaku atau hukum positif, tapi kalau kita kembali kepada asas demokrasi, setiap orang boleh membuat organisasi. Organisasi politik, ormas dan lain-lain. Nah, kalau Bang Eki ini kan lengkap semuanya kan dari kementerian apa semua ya Partai PPB. PPB Partai Pemersatu PPB, Bangsa. PPB Partai Pemersatu Bangsa. Hmm. Yang kantornya di Tenabang 3 ya, nomor 19. Nah, nomor 16, 19, 19. Nah, jadi seharusnya tadi yang seperti rekan sampaikan bahwa apa kekurangan itu harus disampaikan di berita acara itu. Sehingga orang bisa memperbaiki mengejar selama kurun waktu tempo yang sedemikian masih mepet. Ini harus segera disampaikan agar semua bisa ikut pada-pada tersebut. Karena mana tahu dari calon-calon yang ada ini ada calon-calon pemimpin yang berlian, bukan yang lama-lama, yang lama-lama sih sekarang. Revolusi mental ternyata mohon maaf, kalau melihat kejadian-kejadiannya dari komis komisaris kelakuan seperti itu, jadi bobrok mental jadi harusnya revolusi alat sekarang kita tema yang ketiga yang berkait dengan uh, current event boleh dong no current event kita bahas no, ada usur Kampanye ke apa, enggak ada. Saya buat namanya uh, Gerakan Melawan Politik Genocide. GMPG, Gerakan Melawan Politik Genocide. Jadi Gerakan Melawan Pemberangusan Partai Politik. Atau hal-hal yang seperti itu. Kenapa diberangus? Karena ada 16 partai yang tidak lolos. Sementara ada tiga partai yang diduga, ya seperti Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Nasional apa, gitu. uh, atau uh, itu itu lain soal. Ya. Partai buruh oh. itu lulusnya dengan relatif nego-nego dan ada perintah-perintah dari KPU pusat kepada bawah. Kemudian terakhir ada dua partai, satu Republik satu, nah. dengan gravitasi seks, ya, dia jadi lolos, ternyata sudah tahap berikutnya nggak lolos kemudian dia sudah ungkap dengan jujur dibatalkan lagi, karena ditekan, ah ini ketua KPU ini bagaimana, sudah terjadi dan saya sudah datang ke DKPP bukan dia sudah datang saya ke DKPP saya karena ketua umum partai pemersatu bangsa, saya ikut protes, kepada DKPP, supaya periksa Ketua KPU gratifikasi seks. Ha, biasanya orang gratifikasi duit ini seks, ya. Jadi bisnis lendir dari Ketua KPK itu, ya. Dan dia harus mengkonfirmasi. Saya kenal dengan Ketua Umum Partai Republik Satu, kenal baik, ya. Dia pernah curhat dan minta bantu juga. Nah, kita bantu lewat Farhad Abbas. Ini Farhat Abbas yang sebagai lawyernya. Nah untuk itu di dalam kesempatan ini yang kedua Partai Umat juga tidak diloloskan, lolos Ta arang. ya tapi diprotes baru lolos. itu kan aneh gitu loh. kenapa kita protes gak diloloskan? kan gitu. harus equal dong. harus ada transparansi. keterbukaan publiknya di mana gitu. Loh. ya itu, itu contoh yang tidak kredibel dari ketua KPU ini. dan KPP kita berharap langsung nonaktifkan ketua KPU. hentikan sementara proses pemilu ini. hentikan. ya supaya Muncul pemimpin yang dengan ratusan triliun modalnya ini, lahir pemimpin yang benar gitu loh. Bukan pemimpin-pemimpin kardus. ya Kali apa Kota kardus itu. Kardus digembokkan, blow on minta ampun gitu. Blow on. Ya, bagaimana Antum di sini bebas, tidak sebagai korlabi, tidak sebagai TPUA, sebagai ansi advokat. silakan pendapat engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum so, Terkait dengan ada beberapa Karda politik yang Didiskualifikasi oleh KPU itu sangat disayangkan Karena Di antara 16 partai Yang uh, didiskualifikasi Tersebut uh, Penjelasan secara detailnya uh, Tidak maksimal Sesuai dengan yang diinginkan oleh uh, Para apa, Contohnya ini enggak nggak ada berita acara. Ya memang itu yang maksudnya. Ma seharusnya kan setiap ada tes atau ada uji kelayakan daripada uh, partai politik itu ada harus ada berita acara bahwa par Contoh partai Pemersatu Bangsa tidak diwakilkannya karena kurang administrasi berkaitan dengan jumlah uh, apa. Kabupaten kota dan kecamatan, uh, PAC, hmm. uh, DPD segala macam harusnya dijelaskan seperti itu. Ini kan kita bisa lihat ketika uh, ada dari Partai Umat ada dua uh, provinsi yang uh, tidak uh, apa tidak memenuhi dan akhirnya dipenuhi yaitu Sulawesi Utara uh, dengan uh, Kalimantan kalau salah nah ini akhirnya kan dipenuhi harusnya ini juga diberikan data-data tersebut kepada partai lain karena uh, saya pribadi sebagai anggota ini terjadi ada ketidakseimbangan terutama ada ada partai-partai politik yang berkaitan dengan Islam itu jelas-jelas ditolak mentah-mentah contohnya Masumi, ya. terus partai dakwah memang nah. Terus selalu ada yang partai yang dikelola oleh uh, Pandin Sansukin juga lolos. Ini hmm. kan uh, seharusnya uh, akuntabilitas daripada uh, KPU itu benar-benar uh, disampaikan bahwa ini tidak clear-nya karena ini tidak lolosnya. Agak keras dong, agak nanti. Agak itu. keras. Itu yang yang yang itu. yang perlu disampaikan oleh KPU terhadap 16 partai yang tidak lolos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 Uh, ini mengenai pencalekan gimana? Dari partai mana, apa, apa. ini bukan kampanye, tapi prosedur. Uh, untuk penetapan dari partai politik masing-masing yang um, sampai uh, saat ini ada 24 partai yang ikut, uh, itu penetapannya uh, sekitar bulan Februari, jadi masih ada. Untuk peserta pemilu sebagai caleg, bacaleg masih ada kesempatan tentunya. Sampai endingnya tuh, kalau tidak salah eh, saya lihat itu sampai November 2023. Itu aja uangnya saya tahu. Uang caleg kak? Insya Allah, Dari, dari insya, partai apa? Dari partai itu nomor 8. Partai nomor 8. Partai nomor 8 tuh PKS. Kalau saya takut-takut orang bukan kampanye tuh. Ya yeah, Ini dari persepsi apa ini saya yeah. bicara? Soalnya saya bukan orang yeah. partai politik sebagai advokat, nih. Sebagai advokat. Sebagai advokat, advokat nah. hukum. Nah, sebagai advokat memang sebagai penegak hukum menurut undang-undang advokat pasal 5 penegak hukum itu sering bisa sampaikan juga tuh kan. Hmm. Selain hakim, jaksa, polisi juga advokat. Jadi kita sebagai penegak hukum plus peran serta masyarakat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 Bukan mental yang dimundurkan Artinya maju, lebih ya. baik Seperti itu Bang Saudara-saudara ya. nah, Akhirnya Dalam closing statement ini Saya sebagai host dari bartub IG sejana Channel Dan Pak, apa, People Power Channel PP Menghendaki dalam perspektif Berbangsa dan bernegara Pemilu itu Harus dipahami adalah hak Bukan kewajiban. Itu undang-undang pemilu yang harus dipahami substansinya. Karena pemilu itu hak, jadi saya mau gunakan hak saya atau tidak itu sangat mutlak kepentingannya kepada diri saya sendiri. Begitupun kong, begitupun damai. Nah, dalam konteks pemilu itu hak, janganlah dipaksa janganlah diatur-atur yang membuat mereka menjadi tidak bisa menggunakan haknya itu substansinya nah karena ini pemilu hak maka jatuhnya kepada penguasa kewajiban mengurus hak rakyat itu penting filosofis hukum ini nah rakyat sebagai kedaulatan rakyat yang gunakan hak pilihnya jangan dibatasi oleh kekuasaan pemerintah Orang salah paham banyak bicara negara, langsung urusannya pemerintah. Kalau pakai terminologi negara, ada empat unsur. Rakyat, pemerintah, wilayah, dan hukum. Saya lihat sahabat saya juga yang paling merasa intelektual ngomongnya negara. Negara tidak hadir. Apa? Kalau bicara negara, harus ada kami, rakyat. Harus ada pemerintah. Harus ada satu, ada sistem. Wilayah. satu sistem. Kalau mau nyebut nggak benar, itu pemerintah. Yang nggak benar, itu pemerintah. Banyaknya, gitu loh nah pemerintah tidak mengerjakan kewajibannya untuk mengurus hak rakyat mengapa hak rakyat dibatasi oleh KPU kenapa KPU bikin norma yang buat norma itu cuma DPR dan presiden, tidak boleh KPU buat norma itu ada undang-undang yang nomor 7 ya? tahun 2017 tentang berkaitan dengan pemilu, nggak boleh si KPU bikin norma kok bikin norma, apa norma yang dibuat? si Pol ya Sistem politik dari KPU yang membatasi orang nggak bisa ikut, ini kurang ajar namanya. Tapi ketuanya udah kurang ajar, udah kasih seks segala macam, nggak dipidana juga. Ini anda apa negeri kita ini? Ya. Bang, Jadi oleh karena itu, dihutup, bang boleh bang, huh? ditutup. Saya sedikit lagi. Uh, boleh boleh boleh. Menyambung menyambung ini profesor tadi. Jadi sepertinya begini, Teran dibuka hak tersebut bang. Ya. Hak demokrasi, hak rakyat membuat organisasi diperbolehkan tapi ujungnya tadi seperti keren ditutup, diberir, diobstruksi harusnya KPU membantu apa kekurangan tersebut supaya demokrasi demokrasi ini berjalan sesuai undang-undang tadi, kebebasan untuk membuat organisasi jadi dikasih hak itu membuat organisasi Bang Egy udah buat, ada kekurangannya dibantu supaya hak, Jangan hak warga negara ini berjalan dengan baik bukan dicari kelemahannya dicari-cari. harusnya dibantu hak ini jadi tadi tidak seperti keran, ujungnya diobstruksi, diberir, ditutup, dari dalam. Ya. Jadi nggak ngucur, Cok. demokrasi ini nggak ngucur, demikian Bang Gigi. Ya. Sama halnya, per perumpamaan lainnya adalah ekor. Jadi badannya diloloskan, ekornya nggak dipencet-pencet, diikuti, diikat, segala macam. ya nggak bisa dong. Jadi lihat Amerika, kalau Anda mau mencoto demokrasi, katanya kan Amerika yang mumpuni, yang the best, yang rajanya demokrasi di Amerika untuk pencapresan itu calonnya 1200 di tingkat kelurahan itu. Disleksi lewat mereka sistemnya itu munculnya cuma dua, lewat Republik atau Demokrat. Tapi ingat sebelum dua muncul ada 1200 capres. Ingat lagi waktu Iran awal revolusi 79, 1000 calon capresnya itu. Dengan mekanismenya lewat KPU, enggak ada yang dibatasi kenapa kami udah capek-capek bikin partai itu tidak mudah dan tidak murah Indonesia ini luas mahal saudara kalau satu kantor aja butuh 5 juta ada komputer ada ini ada itu, kali 80ribu desa berapa kali biliar itu harus untuk baru sekretariat partai belum kami SDM disesui, bukan disitu ini eh, bukan disitu di ini jaga -jaga. Di jaga -jaga. kurang ajar kau ini ya eh? eh KPU di Turunan dari pemerintah bukan negara dia dia pemerintah putusannya ya oleh karena itu bersama DPR itu bagaimana bikin keputusannya nggak benar akhirnya kita marah karena kita partai bukan karena tidak diloloskannya tapi karena prosedur kalian seenaknya kalian pakai kekuasaan kalian tidak pakai rule kalian tidak pakai hukum kalian tuh barbar maka harus dilawan ini ini insya Allah Mungkin sekarang saya nggak berhasil. Nanti anak cucu kita berhasil. Insya Allah. Amin, amin. Dan seterusnya. Kita harus optimis. Tidak boleh pesimis. Amin. Itu Imam Habib Rizik berpesan. Jangan pesimis. Optimis terus. Kalaupun kita, kita yang tidak berhasil. Anak cucu kita. Kalau kita punya konsistensi yang kuat. Insya Allah. Akan dimenangkan oleh Allah. Izzul Islam wal Muslimin. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.